Aji Kalem sedang menunjukkan begini cara sayang kepada ibu. Wahai kalian yang tak menghormati ibu, yang menyepelekan ibu, yang merendahkan ibu. Malam ini lihat Beliau tidak ada ceramah, tidak ada tausiah Tapi langsung dibuat Begini cara menghormati ibu Ini sekarang banyak orang tak menghormati ibu Berapa banyak ibu yang awalnya bantu-bantu Lama-lama jadi pembantu Dulu dia tidak tarawih Kenapa? Karena kita menangis merengek di rumah Sekarang di hari tuanya Dia tidak tarawih juga Kenapa? Dia menjaga cucunya Berapa banyak itu terjadi? Jangan sampai dia tidak pernah menolak cucunya Dia sayang Tapi kita yang berpikir Berapa kali dia tidak jadi sholat duha Karena kita kenceng di kaitnya, Berapa kali dia tidak tarawih Karena kita menangis merengek sampai subuh datang Berapa kali dia tidak i'tikaf karena kita Andai dia masih hidup hari ini Datang Belikan pakaian yang paling dia suka Belikan perhiasan kalau ada Andai tidak cium tangannya Tapi yang sudah meninggal dunia Jangan lupa kau doakan Rabil Firli Wali berdoa pun kau tak mau Apalagi yang akan kau bawa menghadap Allah SWT meregang nyawa dia melahirkan engkau 9 bulan 10 hari kau menumpang di perutnya 2 tahun kau menyusu melahirkan menetes darahnya dalam badanmu andai kau gendong dia dari Palembang jangan sebut Palembang lah dari Pekanbaru Riau kau gendong dia sampai ke Makkah kembali lagi belum tentu dapat menebus satu teriakannya saat melahirkanmu lalu apa yang bisa kau lakukan datang seorang ibu pergi ke tempat servis HP nah tolong anak lihatkan HP saya rusak kayaknya dia periksa, ini nggak rusak bu terus memang anak ibu nggak nelpon kenapa kau tidak telepon datang dia ke rumah anaknya nah ibu nggak ada uang mau buka puasa bisa minjam 100.000 ribu apa kata si anak? Sebentar ya ma, aku tanya istri dulu. Ini ustaz dapat dari mana? Ada yang kirim WA, grup. Jadikan ibumu seperti raja, maka rezekimu akan diberikan Allah seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis, dapat dari grup WA. Ini ibu minta terus sholat tarawih tapi sang anak sudah tidak bisa. Aku mau hentikan saja salat tarawih ini karena mau buat tenda ini tidak bisa, tiangnya bambu, sudah bocor. Si stop saja salat tarawih bersama ini. Apa kata si ibu? Buatlah salat tarawih terus, nanti Allah akan berikan engkau gedung yang besar. Dengan gedung besar itu kau akan tetap salat tarawih. Mana gedung besar itu? Nilai dia gedung besar. Langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala karena setelah Allah langsung orang tua Allah sudah wajibkan engkau menyembah Allah setelah Allah kedua orang tua jangan kau lawan ibumu kayak ya, anak anak-anakku jangan kau lawan ibumu karena kau lawan ibumu kau tak pernah mencium kebahagiaan walaupun hartamu banyak kau akan berenang dalam air mata penderitaan sampai kematian datang ada pezina hidup di dunia senang ada pecandu narkoba hidup di dunia senang tapi orang yang durhaka tetap dapat dosanya dibalas Allah di akhirat di dunia cuba dapat Ustaz, kalau di akhirat dapat di dunia dapat untuk apa lagi di dunia? yang di dunia itu DP-nya nanti di akhirat akan kau dapatkan cashnya oleh sebab itu jangan main-main dengan ibu datang seorang laki-laki Ya Rasulullah izinkan aku mati syahid karena orang yang mati syahid itu tidak akan merasakan sakratul maut, kal kalqos seperti cubitan pada tangan. Izinkan aku mati syahid, karena kalau aku mati syahid tidak akan ada azab kubur. Izinkan aku mati syahid, karena kalau aku mati syahid tidak akan ada hisap langsung masuk surga. Nabi bertanya, ala kamin Ummin ibumu masih hidup, ibumu ada di rumah. Ya, Ilzam rijilai hafafam jannah, urus tapak kakinya, akan kau dapati surga di sana. Tak perlu kau mati syahid, tapak kakinya kau urus kau dapat di surga di sana. Kalau tapak kakinya kau urus dapat surga, apalagi kau urus kepalanya. Apalagi kau urus badannya. Pulang dari sini urus ibumu, mandikan dia, belikan pakaian yang baik, cari makanan kesukaannya. Kalau dia sudah meninggal, maka kau datang ke sana. Langsung dapat tisu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ustaz suaranya menggelegar nih, marah apa enggak? Saya tak marah Terus dikasih aja alim bukal nasi kuning tadi. Makanya suara menggelegar. Dimasukkan Pak Kapolda daging sama ayam tiga. Masya Allah ini kari pelembang nih Pak Ustaz. Mantap menggelegar suara kita di luar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu Wa Ta'ala datang seorang laki-laki. Kata Nabi SAW, nanti akan ada laki-laki yang datang kemari, minta doanya, doanya kabul. Sahabat heran, kami yang hidup sama Nabi, kami yang perang sama Nabi, kami yang jihad sama Nabi, kenapa mesti minta doa dia, dia tidak pernah ketemu Nabi. Pokoknya nanti kalau dia datang, minta doa sama dia. Setelah Nabi SAW meninggal, barulah dia datang. Orang itu bernama Uwais Al-Qarni, kenapa doanya makbul? dia merawat ibunya kalau ibumu kau rawat doamu dikabulkan Allah subhanahu Wa ta'ala apa yang kita lihat malam ini ini adalah buah bakti kepada seorang ibu ya Rasulullah man nasbi husni Unihabati Siapa yang paling layak mendapatkan baktiku ummuka siapa lagi ummuka siapa lagi ummuka ibumu ibumu ibumu Sumaman siapa lagi Abuka. kami Ustadz Jenderal bintang lima, alim ulama, kami hanya dapat satu. Sedangkan kalian ibu dapat tiga. Ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa ibu dapat tiga? Karena ibu bisa melakukan tiga. Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Kalau bapak mau dapat tiga, coba yang tiga. pulang dari sini, pergi ke tempat jual kelapa muda, beli satu. Jangan dibelah, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Kalau mau merasakan melahirkan pulang dari sini pergi ke tempat jual mangga telan bulat-bulat keluarkan bulat-bulat emang enak jadi perempuan mereka luar biasa tanya ibumu berapa kali dia meninggalkan puasa Ramadan saat mengandung engkau 30 hari dia tak puasa saat menyusukan tahun pertama 30 hari dia tak puasa saat menyusukan tahun kedua 30 hari dia tak puasa saat dia mau ganti kodok tahun berikutnya, adik mau menyusul. Hari ini dia belum mengkodok puasanya, dia terhutang di hadapan Allah. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Malam ini betul-betul disadarkan. Alhamdulillah, ibu saya masih hidup, umurnya 70 tahun. Saya akan pulang dari kajian malam ini. Nampaknya malam ini saya yang ceramah, saya yang tausiah. Tapi saya mengambil pelajaran. Pulang dari sini, saya akan lebih sayang pada emak saya. Saya lebih cinta kepada ibu saya Saya malu Saya hanya pandai berceramah berkata Tapi orang sudah mengamalkannya langsung Haji Halim Membelikan gelang ibunya Dua kali sampai empat kali setahun Gelang cincin Sudah dibelikan dua bulan hilang Kemana ada orang susah tadi aku kasih Ternyata itu yang membuat rezeki melimpah ruah Maka rezeki buah yang sudah matang Harus kita jolok Joloknya dengan apa dengan berbakti kepada ibu, ibu, ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu ini luar biasa. Sampai-sampai ibu, Ustaz dengan nunjuk pakai tangan kiri lah, oke pakai kanan. Ibu andai ngomong ibu salah tetap dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu memanggil anaknya, "Ya Juraij, wa ay Juraij." Anaknya sedang beribadah ibadah pada Allah atau nyambut ucapan ibu Allah lebih mulia dia diam ya juraij dia tetap diam ya juraij dia tetap diam dia tidak jawab seruan ibunya sampai akhirnya ibunya berkata apa kata ibunya Allahumma la tu mitshu jangan matikan juraij sebelum matanya melihat wanita maaf tuna susila Jangan matikan juraij sebelum matanya melihat wanita Tuna Susila, WTSPSK, orang nakal, orang jahat. Tidak mungkin ahli ibadah matanya melihat orang jahat, tapi takdir berkata lain. Tak lama setelah ucapan sang ibu, ada seorang WTSPSK hamil. Tidak diketahui suaminya, ditangkap, ditanya. Siapa yang menghamilimu? Apa kata si perempuan? Yang menghamiliku adalah juraij sampai Juraij ketika difitnah perempuan wanita susila itu ditanya siapa yang menghamilimu ternyata dia berkata Juraij akhirnya mereka menangkap Juraij Juraij ternyata engkau selama ini pura-pura saja menjadi pelaku ibadah engkau ternyata sudah menghamili perempuan ini mereka menghancurkan tempat ibadah Juraij tapi kemudian Juraij sabar dia katakan nanti tunggu anak itu lahir kalian baru tahu setelah tak lama anak itu pun lahir Dan mereka bertanya Mereka bertanya kepada anak kecil yang belum bisa bicara Ya gulam Wahai anak kecil Man abuka Who is your father? Siapa bapakmu? Hai anak kecil Siapa bapakmu? Juraic menusuk pusar anak itu dengan telunjuknya Dia mau tunjukkan kepada orang ramai bahwa dia tidak salah Dia tidak pezina dia tidak melakukan perbuatan dosa ya gulam hai anak kecil man abuka, siapa bapakmu apa kata anak kecil itu Koboi, ko sapi boy penjaga sapi pengembala sapi bapakku pengembala sapi barulah orang yahudi tahu ternyata Ra'il ranam yang menghamili PSK perempuan jahat tadi adalah pengembala sapi lalu kenapa fitnah itu terjadi Allah mengabulkan doa si ibu Sebelum juraij mati Matanya pernah melihat wanita Tuna Susila Oleh sebab itu ibu jangan sampai kalau marah sama anak Memanggil anak dengan kata-kata yang tak baik Hei setan Hei hantu Kalaupun marah panggil dia Hei calon wali kota Kalau marah betul Hei calon gubernur Doa ibu dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala saya setahun setiap bulan Februari ceramah di Kuala Lumpur Seminggu Kuala Lumpur, Selangor, Sarawak, Kucing Kemudian Malaka, Ipoh, Negeri Sembilan Ketika saya tahu siah datang ibu-ibu makcik Malaysia Assalamualaikum, Waalaikumsalam Ustaz Somad Ya, hmm, Saya nak jumpa dengan emak Ustaz Loh, kenapa jumpa emak saya? Jumpa saya lah Ustadz pasti dididik oleh seorang ibu. Saya ingin jumpa ibu, ustadz. Hmm, saya sangka dia mau jumpa saya. Ternyata ibu di tengah para habaib diambil diri seorang profesor, di balik diri seorang gubernur, Bali kota, kapolda. Di dalam diri mereka ini, mereka ini adalah orang-orang luar biasa, tapi dilahirkan oleh perempuan-perempuan yang super luar biasa. Betul, mereka ini semua dibesarkan perempuan. Makanya ada ungkapan natu tahta akdamil ummahat surga di bawah telapak kaki ibu Tapi ada yang mengatakan itu dulu pak ustadz Sekarang sudah berubah surga di bawah telapak kaki babysitter Karena banyak yang menitipkan anaknya kepada penitipan anak Jangan bu walaupun kau wanita karir tidak seberapa itu Tidak dapat kau tebus kehilangan masa-masa manja mereka dengan pendidikan Ini banyak ibu-ibu sekarang sudah tidak lagi mengurus anaknya Padahal enam tahun pertama The golden age Usia emas Ibu harus ikat hubungan emosional dengan anak Dua tahun pertama Susukan Dua tahun kedua Lompat-lompat lari-lari lucu-lucu Dua tahun ketiga Mulai menghafal surat-surat pendek Umur tujuh tahun Baru dia sholat Begitu Sekarang banyak Dua tahun pertama Dia titipkan ke Al-Baqarah Sapi betina Dua tahun kedua Dia titipkan ke pakut dan Bukud Dua tahun ketiga dia titipkan ke TK Akhirnya anak putus kontak Setelah anak remaja baru ibunya nanya Ustadz, Ustadz kenapa anak saya lebih mau curhat sama pacarnya daripada sama saya Karena anak sudah lost contact putus hubungan dengan ibu Itulah yang dulu dikejar dengan wanita karir Pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang tunggang langgang lintang pukang Tak dapat kau tebus dengan apapun oleh sebab itu, kalau kau sayang kepada mereka, besarkan mereka. Nanti setelah dia SMP, kau tetap bisa berkarir, tetap bisa apapun. Tapi usia emas ini tetap jaga mereka. Di balik anak-anak yang luar biasa, ada ibu yang luar biasa. Di mana letak ibu luar biasa itu? Inilah dia, ibu-ibu semua. Amin.